Thank you. lo inspirasi yuk ngalah komponen teksan boleh minta ono menaik belas inspirasi itu inspirasi nge-niki nge telepon deh. Halo, halo, halo, halo, aku wis halo, halo, halo, Rene halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Oke oke Kena Wong e kok. Dit, mau main kancingan aja ne. Cok ik. Rana-rana. Oke. Ku ding iki. Wong e ra mau aku nek kene kene mau. Atuh. sopoy ya lah tren tengah jalan? ket mau yo plecing rumah, ket mau ki ora nyawuri ora kancingan wong enak lho mak sing aku kira ini rene apa Artuku, aku ku gak ya, aku wis menteng parah aku njuk uduku njuk dijal teleponan sae aku ora apa hp hp-mu ning ndi bodo jukku bodo telepon aku aku lali aku yang menteng parah cok. Cok. Cok. aku menteng parah gak seneng tak Terburu cepet. Kencan anak-anak. Yo, nah menak deh suratnya guys karuan rasa uret uret lemu lemu ini apa? ini kodenya kodenya ini ini ini Dekat lo pergi? Parah, nih, ini apa apa yang boleh Boleh arak Aman Mbak. asli tapi yang ini gini nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak utak ya, <gul> kan lo, si, aku penak yo Aduh, toh, Aku tak turun ngantuk Wes wes wes arek gonen ron aku. Ya, Info mentem asik. Wong kok ngono gak maju opo. Sungguh ngingin kok kon. di biasanya info-info info lek tes nduwon perawat jene mau masak kae paling tes Wei nyapu kebak kebak nang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 Eh. masuk Wis koramu Ya, wis ya tengah. Bentar nggak ngetrek ini kan Kita yang benerin lucu. Oh iya, ada yang kan. Iya, yang gemble ya. Ini enak, terus sadar rugi lah mentem gitu. Iya, ini boba bolong. Iya, udah tuh kan cokelot matamu ini bandarnya separuh suka popo ngapus wong nih gancangnya sih rempoh katanya kutah gimana? aduh-aduh rugi ya los tambuh apa sih? yang ya, jarang ah. ini rayu gaya yang menikmati <tuk> <bang. tuk> <tuk> urib apa sih sore-sore murid dan aku Sopo sih iki bar aku? sembarang ya. wis aku. Ya. Be Mataku hmm. okay. oh, ora tak aku wis. ya. Bek lho. Bek iki. Bek iki. Bek beki. Bek. Yo, nang terusne. Iki bek kuat. Ini ini tes. Best. aduh langsung kita ngapain sih? nggak nggak nggak nggak Gua oh, ya, gua naik ya, ya, kasih dulu. tas kalau ini. Udah, eh, Ya. Ya, ngerti ditabrak ya, oke Loh. Loh. Loh, lx, terang, smoke, nah. ya bocah ini mulaknya aja tapi tambah jadi sudah mulai gue enggak sudah mulai gue anak yang ini gue sudah mulai gerang ditabrak Oh bocah oh. rajin aturan. Wes